Oke, okay, biarkan saja. Ya kayak kayak, kayak ada suatu pesan. Oke, okay. di sini ada Nine of Cups, ya. Kemudian ada Five of Pentacles, kemudian ada The Tower, ya. Di sini, hmm, turun. Sesuatu hal yang turun di sini. Uh, apapun itu ya, apapun itu. Sesuatu hal yang turun, turun perasaan, turun perasaan itu bisa bisa jadi perasaannya mulai ini ya, kayak mulai kerasa ataupun uh, mulai diperlihatkan, mulai terlihat gitu kan ya. Yeah. ada ke arah hal-hal uh, seperti itu, kemudian kita lihat di sini dari The Tower ya, sesuatu hal yang turun, kayaknya kamu butuh ini deh, butuh, <laughs> butuh hiburan deh yang aku lihat ya, butuh sesuatu hal yang ada kaitannya ke arah, uh, mungkin taman-taman hiburan ya yang ekstrim gitu, yang aku lihat uh, misalkan kayak, di Dufan gitu kan misalkan ya, aku nyebutin merek lagi nggak <laughs> di endorse ya tapi kelihatan di kartu gitu, kelihatan di kartu kayak uh, butuh banget mungkin kalau kalau nggak kalau nggak ada yang kayak gitu juga ya yang ada di ini ya yang ada di kampung halaman kamu atau yang ada di daerah kamu misalkan kayak Terjun gitu ya, terjun ataupun ke kolam renang gitu kan, terjun dari ketinggian. Kalau kamu sering pernah dan bisa gitu kan, mungkin uh, di sini udah saatnya gitu ya. Uh, mungkin ada yang namanya uh, relaksasi gitu kan, rekreasi terus, kemudian juga uh, bisa ngeliat gitu ya, bisa ngeliat dari sisi. Uh, sesuatu hal yang asik gitu karena butuh banget sih gitu ya butuh banget hiburan mungkin ajak seseorang deh kayaknya ya mm -mm, betul ya di sini tapi hati-hati ya kalau kalau misalnya kamu uh, jangan jangan uh, jangan terjun ataupun jangan melakukan sesuatu melakukan jangan melakukan sesuatu hal yang ekstrim kalau itu berbahaya bagi kamu ya jangan Gitu, makanya, di sini harus ada pengamannya juga. Mungkin bisa jadi tadi gitu ya, kamu ngajak seseorang ataupun ngajak satu grup gitu kan? Eh, ternyata di grup kamu ini ada orang yang suka ngeliatin kamu gitu kan ya, ketika di uh, liburan tersebut gitu ya, ketika ikut dalam hal tersebut. Eh, dia ternyata ngeliatin kamu terus gitu kan, memperhatikan kamu terus, ternyata gitu. Dan setelah diperhatikan gitu ya, kayak dia curi-curi pandang ya aku lihat ya. Dia curi-curi pandang dan mencuri-curi kesempatan gitu untuk bisa uh, berinteraksi dengan kamu. Terus uh, mungkin ketika diajak itu ya dia ngerasa bersyukur banget. Wah oh, ini ada, ada acara nih gue harus manfaatin dengan sebaik-baiknya. Dengan cara uh, ngedeketin kamu gitu ya dia. Curi-curi pandang, ya. Curi-curi pandang. Bayangin aja deh curi-curi pandang. Curi-curi, uh, apa tadi, satu lagi. Curi-curi kesempatan. Ya, sosok ini bakalan ngasih tahu perasaannya sih. Pas saat e, ketika ada kebersamaan dengan kamu. Terutama kan bisa jadi ya kayak... Kan ramean tuh gitu ya. E, rame gitu kan sama orang-orang sama yang lain. Tapi kan dari kamunya bisa aja gitu kayak... Atau dari dianya ngajak, e, ngajakin kamu... Ke suatu tempat yang berbeda. Terus dari situ menyatakan perasaan bisa juga kayak gitu yang aku lihat ya. E, rencananya dia gitu loh. Ya, ini rencananya dia untuk kamu. Sepertinya gitu ya, ng ngasih kejutan kayak kayak lagunya Stephanie Putri ya. I love you 3000. Iya enggak sih judulnya? Kak, lupa. <laughs> Kadang suka lupa, udah lagu lama banget ya di sini dari kartu kelihatan banget serunya ya gitu. Kemudian dari zodiaknya kita lihat ya, langsung uh, dari kartu zodiak ada Aquarius ya di sini, uh, kemudian ada Jupiter ya, kayaknya harus di networking juga. Kenapa harus kayak gini, coba? Gak tahu disuruh ya, kayak kayak udah ini, udah disuruh kayak Alvin tolong posisinya harus begini, menyerong nyerong gitu ya. Nah, nanti aku aku fokusin. Nah, ya kan? Ya tapi sebelah sana jadi nggak kelihatan. Ada Aquarius, kemudian ada Jupiter, Jupiter ada kaitannya ke arah uh, keberuntungan, kemudian Sagitarius, ya. Kemudian ada The moon. The moon, ini sangat amat terkait dengan Pisces, ya, uh, sesama Pisces, atau bisa jadi Cancer, ya. Jadi mungkin uh, dari zodiak-zodiak tersebut itu yang ngedeketin, ya, bisa jadi, atau memang ada, ada di bulan-bulan uh, zodiak kelahiran tersebut gitu ya, bisa juga uh, kamu bertemu dengan sosok ini nantinya ya. Oke, itu yang kelihatan di kartu, Kak, ya. Kalau kamu mau curhat silahkan ya, di kolom komentar, terbuka saja. Itu aja dari aku, bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.